Alhamdulillah sore hari ini kita kembali menerima kedatangan vaksin AstraZeneca sebanyak 500 ribu dosis vaksin yang merupakan dose sharing yang diperoleh dari pemerintah Australia. Atas nama pemerintah Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Australia atas dukungan kerjasama penanganan COVID-19. Thank you, Australia.